cara mengisi tinta printer Epson terbaru caranya sangat mudah, ini dibuka seperti ini lalu kita buka seperti ini, misal kita mengisi yang magenta yang M ini cukup kita putar begini lalu kita arahkan ke sini, dan ini gak usah khawatir tumpah langsung aja taruh ke sini nah didiamkan aja jadi di bawah itu kita perhatikan yang ketiga, yang ketiga itu, yang itu ya, naik ya nah seperti itu posisinya seperti ini ini batas bawah, ini batas atas jadi maksimal pengisian sampai segini satu botol itu segini oke kita ambil ini udah habis ya kita tutup lagi lalu kita buka yang C, Cian ini baru ya printernya nah ini anti tumpah, pokok nggak di apa, nggak ditekan nah ini pun nggak perlu ditekan juga nggak perlu ditekan, ini nanti ini sini nah, didiamkan aja nanti turun sendiri sampai habis oke ini udah penuh semua ya nah udah habis, kita ambil seperti ini lalu kita arahkan ke atas tegak lurus, lalu tutup Oke, okay, tutup. Nah, sekian.